Oke, setelah anda tahu posisi 1-18 dari 26 film India versi Fans Bollywood. Sekarang saatnya kita bahas posisi 19-21. 19, Ratsasan, 2018. Ratsasan adalah film India yang berkisah tentang Arun, diperankan oleh Radha Rafi, yang memiliki mimpi sebagai pembuat film, tetapi dihadapkan dengan banyak penolakan dan larangan dari keluarganya. Karena pergulatan yang dihadapi, akhirnya ia melepaskan mimpinya dan bekerja sebagai polisi. Disutradarai oleh Raum Kumar dan berdurasi sepanjang 169 menit, film psiko-thriller ini memiliki alur cerita yang tetap engaging bagi penontonnya dan tidak membosankan sama sekali. 20. Mahanati, 2018 Mahanati merupakan film biografi yang menceritakan tentang kehidupan Savitri, aktris India yang berjaya di perfilman Telugu dan Tamil selama dua dekade, tahun 1950 sampai 1960-an. Film yang disutradarai oleh Nak Ashwin dan diperankan oleh Kirti Suresh ini mampu menggambarkan kehidupan Savitri di masa kemasannya secara indah. 21 Gully Boy 2019 Gully Boy merupakan film yang disutradarai oleh Zoya Atar dan bercerita tentang kisah para rapper jalanan yang ada di Mumbai. Pemeran utama film ini adalah Ranveer Singh yang memerankan Murad Ahmed dengan nama panggung Gully Boy. Film ini sangat relevan untuk anak muda yang sedang menggeluti bidang rap ataupun seni secara umum. Bagi remaja yang sedang melalui proses pencarian jati diri dan berusaha berhasil di bidang yang diinginkan, film ini seakan mewakili perjuangan yang sedang dijalankan. Sekian video tentang 26 film India versi fans Bollywood ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.